Halo kawan Assalamualaikum Salam Satu Hobi Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat Pelampung Sensitif Dari busa Mau tahu caranya Oke ini dia Saksikan videonya Mujtia channel Mantap Dan Kita langsung saja Sebelum memulai Kita Menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Oke, ini dia bahan-bahannya yang harus kita siapkan. Susah untuk bahan lampung amplas kawan. benang kita menggunakan dua warna saja. lem korea bisa dibeli mana saja dan ini untuk kawat dan satu lagi hmm. untuk yang ini kita menggunakan cotton bat untuk bayi jadi yang lebih kecil oke kawan yang lebih kecil dan punya oke kita mulai pertama kita potong sesuai ukuran. sesuai ukuran panjangnya sesuai keinginan panjangnya mau apa silahkan dipotong buang ini ya. gosokan, sambil diputar, dia sudah halus. bila sudah halus ya. sesuai yang kita inginkan, kita tinggal membungkusnya pakai benang. Sebenarnya, seperti ini kita mulai. Tunggu beberapa detik sampai malamnya merim kita buang yang hitamnya cerah warnanya agar mudah terlihat saat di dalam air pokoknya lebih mudah terlihat kawan saat ikan memakan kita ikat Kita lihat sampai busa tak terlihat lagi. Biar rapi kawan. Oke ini ya. Ini sudah. Kita lem. oke okay. ini sudah gi semua tinggal menunggu berapa menit kering seperti ini kita buang sisa menit kita pasang kawat pakai okay, ini aja jarum pentol yang mudah didapat atau jari palap jarumnya kita potong gua kita bengkokkan seperti ini Kita tempelkan masukkan ke sini Sudah kering olehnya, kita potong sesuai batas benang yang ada di sini, seperti ini. untuk memperhalus kita gosok lagi pakai hamplas sambil diputar gosok oke bila sudah terasa halus pelangkungnya kita semprot pakai air cuci setelah dicuci seperti ini kawan. Kita cuci pakai air seperti ini. Setelah kita cuci, kita keringkan. Seperti ini. Kita keringkan lah pakai ya, tisu. lalu kita lem lagi kawan atasnya cukup satu tetes saja kawan hati-hati jangan lemnya sampai ke tangan kita diamkan beberapa menit sampai kering seperti apa hasilnya Oke, lampung sudah jadi, mantap ini dia hasilnya kawan, seperti ini lampung sensitif, halo kawan. naik itu dia cara membuat lampung sensitif. Cukup mudah kan? Kita lihat yang lainnya yang sudah jadi kawan. oke okay, kawan terima kasih sudah menyaksikan video ini tonton terus video selanjutnya MA Kreatif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke okay, kawan